Keputihan abnormal. Keputihan adalah hal yang sangat wajar untuk dialami seorang wanita. Akan tetapi, memang seringkali para wanita merasa tidak nyaman dengan keberadaan keputihan. Padahal, nyatanya keputihan adalah hal yang normal dan justru menjadi pertanda baik bahwa vagina sedang melakukan penjagaan terhadap bakteri yang dapat. Akan tetapi, jika vagina mengeluarkan cairan selain berwarna putih, misalnya kehijauan, kecoklatan, atau yang lainnya, maka Anda harus waspada. Hal tersebut menandakan bahwa keputihan Anda dalam keadaan abnormal. Bisa jadi itu merupakan sinyal berbahaya yang menandakan Anda mengalami sebuah penyakit. Penyakit Keputihan Abnormal Penyebab utama dari terjadinya keputihan tidak normal biasanya adalah karena infeksi. Infeksi tersebut bisa terjadi karena bakteri, jamur paratif atau gonore. Namun selain sinyal terjadinya infeksi, keputihan abnormal juga bisa jadi merupakan tanda dari penyakit kanker serviks. Berikut adalah beberapa faktor penyebab infeksi Sering berganti pasangan seks tanpa menggunakan kondom Mengkonsumsi pil KB Menipisnya dinding vagina karena masa menopause, Terlalu sering membersihkan vagina menggunakan sabun yang mengandung parfum Terlalu sering menggunakan semprotan air untuk membersihkan area kewanitaan Menderita diabetes Terjadi iritasi di area vagina dan terkena AIV Gejala keputihan abnormal Keputihan abnormal umumnya cairannya akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut Cairan keputihan memiliki warna selain putih Atau hijau, coklat, atau yang lainnya Cairan memiliki bau yang tidak biasa atau cenderung menyengat. Keluar darah setelah melakukan hubungan badan atau di luar masa menstruasi. Selain memiliki tanda-tanda cairan seperti di atas, keputihan abnormal biasanya juga disertai dengan beberapa keluhan sebagai berikut. Terjadi nyeri pada area panggul, terjadi nyeri saat buang air kecil, sensasi terbakar pada area kewanitaan.